Produksi kuat T 5 F hey, Dari kota emas perempuan tanah jempol berantakan itu sudah kakaknya Memang buk yang punya napi juga bisa batu karang panas terbang ke timika. Siu ada mantap tak kakaknya yang punya kakaknya, kakaknya tapi ka uncang kakaknya, kakaknya I love bertubi-tubi kakaknya, kakaknya dari Indonesia itu sudah Melanesia keriting hitam manis kasta uncang se-Asia si Ini yang dong bilang macet tanah asli punya Sungguh mati terada yang bisa lawan kakaknya Dan cuma-cuma kau saja Terada-terada yang lawan Sio mama tolong satu cinta satu sayang Biar mau bagaimana tetap tong sama-sama Karena cuma kau isi hidup selamanya Bari Kota emas perempuan tanah Gimbal berantakan itu sudah kakaknya Memang, Bob yang punya napi juga bisa batu karang panas terbang ke Timika. Siu ada mantep, rekennya, kakaknya. Walau Bob yang punya, kakaknya, kakaknya napi kak Tak kakaknya, kakaknya I love bertubi-tubi be kakaknya, kakaknya Cuma sedikit gemar, saya kakak tolong Tapi jadi pengawas saat siang mulut Kedipata satu kalinya langsung tak ikut Saya pelajari dari teman-teman aku Free batu karang, kakaknya masuk ke sana kejar ke parang, tapi gambar batas barang Maci kole kole kole, koi boleh boleh boleh bole. Dikasih Maaf maafkan kamu kota emas, berampuan tanah Gimbal berantakan itu sudah kakaknya Memang bupian punya napi juga bisa Batu karam panas terbang ke Timika Siu ada mantep kakaknya, kakaknya Walau bupian punya kakaknya, kakaknya tapi kasta tak uncang kakaknya, kakaknya I love bertubi tubuh kakaknya, kakaknya Tio kakaknya kau tetap serindah Biar hujan badai tua bisa Halam kakaknya oh, Bapak kabur, ini cuma mau no, Rekal yang sayang diciptakan lewat kau Kakaknya kau yang andalan tapi itu bukan pimpinnya Tapi boleh dengkisah suatu karaku punya Bapak Kota emas, perempuan tanah Gimbal berantakan itu sudah kakaknya Memang bupian punya napi juga bisa Batu karam panas terbang ke Timika. Siu ada mantap kakaknya, kakaknya Walau bupian punya kakaknya, kakaknya Napi kasta uncang kakaknya, kakaknya love bertubi-tubi kakaknya, kakaknya hari kota emas, perempuan tanah Gimbal berantakan itu sudah kakaknya Memang bup yang punya napi juga bisa Batu karang panas terbang ke timita Siu ada mantap kakaknya, kakaknya Walau bup yang punya kakaknya, kakaknya tapi khas tak uncang kakaknya, kakaknya I love bertubuh-tubuh kakaknya, kakaknya